Aku saat ini ku untuk mencinta Saat ini Ku Cinta untuk Membenci Aku dan kau Yang ku tahu pasti Ku benci untuk mencintaimu Aku tak tahu apa yang terjadi ku saat ini Ku cinta untuk membenci Ku untuk mencintaimu